Assalamualaikum sahabat Bas. Nonton dulu sampai selesai sebelum Umroh dan Haji. Nih udah tahu kalau pergi Umroh dan Haji itu kita dilarang untuk bawa air Zam Zam. Nah gimana tuh? Iya bener kita dilarang bawa air Zam Zam sendiri ke Indonesia. Terus air Zam Zam yang dibuat oleh-oleh itu palsu dong? Ya nggak juga. Kita emang dilarang bawa air Zam Zam sendiri. Bukan berarti air Zam Zam nggak sampai ke Indonesia. Zam-zam tetap dikirim ke Indonesia, tapi tidak dibawa secara personal. Ya intinya, maskapai penerbangan memiliki kerjasama dengan National Weather Company di Arab Saudi untuk bisa membawa air Zam-Zam ke Indonesia. Dan air Zam-Zam yang dibawa dibatasi 5 liter setiap penumpang. Jadi, jamaah tetap mendapat air Zam-Zam setibanya di embarkasi. Bukannya pelit. Pembatasan ini dilakukan pemerintah Arab Saudi untuk menjaga kualitas air zam-zam dan juga alasan keselamatan penerbangan.